ChatGPT adalah salah satu dari sekian banyak model bahasa alami yang dikembangkan oleh OpenAI, sebuah perusahaan kecerdasan buatan yang berlokasi di San Francisco, California, Amerika Serikat. ChatGPT pertama kali diperkenalkan pada bulan Juni 2020 dan saat ini merupakan salah satu model bahasa terbesar dan paling canggih yang tersedia untuk umum. Sejarah chat GPT dimulai pada tahun 2018 ketika OpenAI mengumumkan peluncuran model bahasa alami GPT-1, Generative Pre-Training Transformer. Model ini dilatih untuk menghasilkan teks yang sama dengan teks inputannya dan digunakan untuk berbagai tugas bahasa seperti terjemahan, pengenalan ucapan, dan pemodelan bahasa alami. GPT-1 menggunakan pendekatan pretraining transformer, di mana model diberikan input besar dari teks yang belum diproses dan kemudian dilatih untuk mempelajari pola dan relasi dalam data tersebut. Setelah kesuksesan GPT-1, OpenAI mengembangkan GPT-2 pada tahun 2019, sebuah model bahasa alami yang lebih besar dan lebih kompleks dari GPT-1. GPT-2 memiliki 1,5 miliar parameter dibandingkan dengan 117 juta parameter pada GPT-1 dan mampu menghasilkan teks yang lebih kompleks dan lebih realistis. Meskipun GPT-2 sangat kuat, OpenAI memutuskan untuk tidak melepaskannya ke publik karena kekhawatiran bahwa model ini dapat disalahgunakan untuk menghasilkan teks palsu dan merugikan. Pada tahun 2020, OpenAI meluncurkan GPT-3, sebuah model bahasa alami yang jauh lebih besar dan lebih canggih dari pendahulunya. Dengan 175 miliar parameter, GPT-3 adalah salah satu model bahasa alami terbesar yang pernah dibuat dan dapat melakukan tugas-tugas bahasa yang sangat beragam, termasuk pengenalan suara, pemodelan bahasa alami, dan pencarian informasi. GPT-3 sangat populer di kalangan pengembang dan peneliti kecerdasan buatan karena kemampuannya yang luar biasa. Chat GPT sendiri didasarkan pada GPT-3 dan merupakan model bahasa alami yang telah dioptimalkan untuk digunakan dalam chatbot. Model ini dirancang untuk dapat memahami dan menghasilkan respons yang natural dan informatif, yang membuatnya sangat berguna dalam aplikasi chatbot dan asisten virtual. Meskipun chat GPT masih relatif baru, model ini sudah digunakan di banyak aplikasi dan situs web, membantu orang berkomunikasi dengan mesin dengan cara yang lebih mudah dan efektif.